Salam Sobat Akademisi Jumpa lagi bersama saya, Petrus Dan pada video kali ini ya Saya akan um, mereview salah satu buku yang sangat menarik buat teman-teman ya Dan teman-teman akan merasa terbantu dalam memahami akan uh, buku ini ya Berdasarkan apa yang saya baca Seperti apa bukunya? Ini ya, bukunya Why We Want To Be Rick To Men And One Message Mengapa kami ingin Anda kaya? Dua pria, satu pesan. Nah, buku ini ditulis oleh Donald Trump dan Robert Kiyosaki. Ini ya, teman-teman, saya sedikit ya merasa kurang-kurang jelas begitu ya, teman-teman. Tapi saya tidak yakin apa yang diharapkan ketika saya mulai membaca bukunya. Dan setelah saya membaca. Uh, saya sedikit masih ada keraguan juga tapi bukan berarti bahwa dalam tanda kutip, bukan berarti bahwa buku ini tidak bagus, sangat bagus teman-teman tapi dalam banyak hal, memang demikian, tetapi yang hanya satu baku yang dikhususkan untuk subjek judulnya di atas tadi itu dan meskipun buku ini memiliki jangkauan yang jauh, tapi masih banyak harus banyak yang harus diinginkan oke, okay? nah Ternyata di dalam halaman-halaman awal, menggambarkan bagaimana penulis merekomposisi tujuh untuk menulis sebuah buku dan berjuang untuk memutuskan apa yang akan ditulis kemudian. Di bab 5, ya teman-teman, penulis secara bergantian mengapa mereka ingin membaca buku dan mereka menjadi kaya. Nah, secara rasional ya teman-teman, sebagian besar berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat dan ekonomi Amerika Serikat lebih khususnya lagi di defisit perdagangan yang meningkat, utang negara dan semakin besar dolar jatuh. Nah, baby boomers pensiun tanpa uh, sumber daya. Artinya baby boomers itu adalah generasi-generasi ya yang, yang boleh dibilang sekarang sudah umur 50-an atau 60-an ke atas. Atau uh, ya sekitar 50-an lah, ya gitu ya. Dan mentalitas hak yang berlaku harga minyak dan yang lebih tinggi adalah meningkatkan keinginan pajak bagi orang-orang kaya. Semua ini dilihat secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi rakyat Amerika dan tidak ada yang positif. Itulah inti dari sedikit gambaran mengenai buku ini, teman-teman. Jadi, buku ini kemudian beralih ke diskusi tentang berbagai jenis investor dan penabung, dan karakteristik serta pro dan kontra dari masing-masing. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyajikan. ya Uh, pelajari dari awal saat mereka dididik, dibimbing, menghadiri sebuah gereja dan bertugas di militer dan akhirnya memasuki dunia bisnis. Nah, kemudian dimulai dengan bab 21 ya, penulis juga menawarkan beberapa nasihat tingkat atas bagi mereka yang masih sekolah, orang dewasa dan generasi baby boomer tadi yang saya maksudkan ya adalah yang tidak memiliki banyak uang dan mereka yang sudah kaya. Setelah itu, mereka meniskuskan bidang-bidang pilihan mereka, real estate, dan pemasaran jaringan, serta memiliki bisnis sendiri. Nah, apa yang paling saya suka dari buku ini? Seperti semua buku Robert, saya suka ya, teman-teman, untuk uh, uh, membaca. Tetapi, apa yang... Paling tidak saya suka ya, saya tidak terlalu menyukai format setiap bab, dibagi menjadi dua, bagian pertama Mister Kiyosaki, dan kemudian Mr. Trump membahas topik bab itu. Tapi selain itu, setelah membaca beberapa buku, Mr. Kiyosaki sebelumnya si juga menemukan ya banyak hal yang dia katakan berulang-ulang, dan karena dia menyampaikan paling sering membawa bola ya dengan kata-kata itu, tapi itu yang membuat saya, Uh, selalu oh, tertarik untuk membaca buku tersebut teman-teman ya dan bagi teman-teman juga akan menemukan hal yang berbeda mungkin dari apa yang saya katakan ini teman-teman silahkan kita berbagi dan berkomentar untuk teman-teman silahkan buku ini diterbitkan tahun 2006 dan penerbitnya pers dengan berbahasa inggris, nah buku ini kebetulan saya memiliki buku secara digital teman-teman jadi bisa teman-teman membaca -teman, uh, dan bisa juga Teman-teman mencari informasi, mungkin uh, ada yang sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, okay, terima kasih, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya bisa semangat dalam uh, mengupload beberapa video-video lagi -video lebih menarik, dan saya akan bahas beberapa buku-buku yang sangat fenomenal, teman-teman, untuk teman-teman bisa ketahui nanti. banyak, terima kasih banyak.